Uh, terasa bergoyang gitu beneran bergoyang Jangan nak yase se Jangan nak yase se e an. ngapel Tunggak bujang pemales Gale gawe lah cube, nyari duit kemane-mane Dari ngaret kok beteib sampai ngelih Amin anak ika pasti bahagia. Ko cinta ke anak, ko sayang ke anak aman. Ku mohon biarlah kami betunan Ko cinta ke anak. Halo Freddy salam budaya. Jumpa lagi bersama kita di sini ya dan Seperadik, kali ini kita akan mengajak spredik semuanya untuk melihat secara dekat jembatan gantung yang ada di Kabupaten Bangka jembatan ini satu-satunya jembatan gantung yang ada di Pulau Bangka dan jembatan ini udah sedikit modern karena menggunakan sling baja dan pastinya jembatan ini aman untuk dilalui dan jembatan ini cuma dapat dilalui sama pejalan kaki, kendaraan roda 2 kalau mobil nggak bisa <laughs> oh ya informasi jembatan ini panjangnya kurang lebih 96 meter dan jembatan ini membentang di sungai menduk yang membelah antara eh, desa desa apa namanya desa desa iya labuh air pandan dan kota kapur nah posisi kita berada sekarang ini ada di desa labuh air pandan dan di sebelah Sonono yang ujung sana itu adalah desa kota kapur nanti kita ke sana nah seperti di, di sini sebenarnya tuh nggak boleh untuk di kan untuk berselfie-selfie ya. ini masih ada juga yang berselfie kita zoom yuk tuh mereka Nah, ini jembatannya asli jembatan gantung dan bertopang cuma pada seling-seling ini nih, seling-seling yang di atas. Dan, pastinya kendaraan yang lewat ini cuma satu arah, jadi kalau satu ada yang lewat, kita harus uh, menyingkir. Kita lihat ada yang lewat dong. coba ke jalan ke tengah nah, kita coba jalan ke tengah dan kita berada di tengah uh terasa bergoyang itu so. beneran bergoyang terasa bergoyang baik di yang fobia ketinggian aduh halo dek gimana kak? Ini sungai Mendo, Sungai Mendo yang terbelah <gih> Sama jembatan Gantung Jadi buat anda semuanya di Yang kebetulan Lagi ada di Pulau Bangka Kalian harus menyempatkan diri ke jembatan yang satu ini, jembatan gantung yang ada di Kabupaten Bangka, tepatnya di eh, Desa Lebu Air Pandang dengan Desa Kayu, Eh Desa Katu, eh, Kota Kapur, Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendebarat. Obatnya bangka induk, sumpah, sumpah, terasa goyangan loh, terasa bergoyang gitu sebenarnya. jadi, nah, bagaikan di ayun-ayun nih, sumpah, sumpah, halo ibu, tidur ya dah. Nah, ke mana ibu. Kota Kapur, oke. Okay. Ready, kita lihat pengumuman apa yang ada di sana. Ada pemberitahuan, tuh, buat Sukadi. Jangan ngumpul di atas jembatan. Oh, bahaya! Benar, tuh. jadi kita nyicir. Ini hanya buat pada sling-sling baja Sling-sling baja Sling-sling baja, sling -sling baja. Uh. Sumpah terasa ber terasa goyangannya mohon dialah kami betunan Kau cinta ke anak-anak Kau sayang ke Sini, Kakak. Sensasinya luar biasa. Hmm. Namanya jembatan gantung, jadi pas kita lewat, goyang-goyang, goyang-goyang. Hmm. Jadi, satu yang perlu diatur, kendaraan harus lewat setengah jalan dulu, baru yang lain nyusul. Gitu. Satu arah, ya. ya. Jadi, kalau misal barengan, goyang dia. Hmm. Hmm. Nanti, kalau kecebur, saya nyelamatin udah, udah, berapa kali, Kakak? Pertama kali. Hmm. Pernah dapat kabar bahwa di Labu Arpan? Eh, Labu Air Pandan Labu, Air Pandan, ya? Ya. Labu Air Pandan, ada jembatan ke Kota Kapur dari teman-teman yang ada di menu barat. Tapi baru hari ini ke sini, jam tujuh, eh, jam lima sore. Ternyata memang ada beberapa larangan yang harus kita patuhi termasuk tidak boleh selfie di atas jembatan. Oh, itu ya. gitu loh teman-teman. Padahal pengen ya kakak ya. Pengen selfie di sini ya, karena jarang-jarang baru pertama kali juga. Ya udah kakak, nya di bawah situ deh kakak. Sekarang. sekarang aja kak. Oh, tadi, Jangan, Jangan oh, deh. Oke. Okay. Oh. <laughs> okay. Navigator. Udah berapa kali kesini? Berapa kali? Yuk. Kesekian kalinya. Kesekian kalinya ya. Kali lah. Oke. Jadi uh, sebelum itu sempat melintas di apa? Uh, jembatan. Sungai Mendo nih. Mm. Uh, waktu tuh dua kali dibangun jembatan kayu, dua kali dibangun, dua kali rubuh juga. Itu ya, yang dibawa gitu. itu ya. Mm. Uh. Gitu. Jadi ya. Satu-satunya akses huh? antara satu-satunya akses penduduk jalan darat. Labar Pandan sama yang menghubungkan desa Labar Pandan Rabu. dengan Kota Kapur. Kalau ndak muter, lebih lebih. Lebih jauh jaraknya. Uh. Sementara ini uh, jembatannya cuma 96 meter. meter. Ya. Iya sensasinya, sensasinya <gulit> Ayun, yeah. ya, kak. Yeah. <gulit> uh, ber berayun, bergoyang ya kan, jembatan Barokah, jembatan berayun-ayun di tengah jembatan tadi saya ketemu dengan berpapasan dengan dua motor, jadi makin terasa goyang-goyang, uh, uh, iya, kayak gitu. sangat terasa goyang, merinding kah Anda? <gulit> Dan saya kedeket, merinding diskokah Anda? Lah. Eh, untung ada nggak ada ada AMC satu itu ya, ya. kalau ada yang ntar ditanya kata dasarnya kededep itu apa? Dedeb dep dep dep dep dep dep dep dep gitu oke yuk tetap di paplu Oke jalan-jalan buat kami lagi nyetin video ini ya. sekali lagi diingatin uh. jangan lupa subscribe like komen dan share ke sosmed-sosmed kamu oke terima kasih kasi. ternyata kita ada jalan jembatan ya kita hmm. menuju ke desa kota kota, kota, kota, kota, kota, kota. Ya. cari durian kah ya seperti itu lah salah satunya Arun, udah, udah udah udah kecium sini. <laughs> oke dadah. kita cari durian ya, dulu ya pas kebetulan lagi musim durian gitu ya oke spradi ikuti perjalanan kami di sore hari ini tapi mungkin Anda menontonnya pagi, siang, sore, ataupun malam. Pokoknya pantengin terus channel Pablo Panca. Jangan lupa yang belum subscribe di screenshot, <laughs> di like, komen, dan pastinya tetap setia di channel kita. Oke, lanjut ke Kota Kapur, perjalanan kita mencari buah durian. Oh. Hey, um. Hey, um. Hey, um.